ya aku kucewa Indonesia loh. Indonesia itu tidak aman. Hai Kanta dan Janti, salamku nol. Nama aku Aku orang Jepang, nikah sama orang Indonesia, namanya Edi. Terus ini buah hati kita namanya Meru-Chan. Kali ini aku mau cerita pengalaman seramaku selama aku masih ada di Indonesia. Waktu aku masih kuliah, aku join short stay program yang ke Indonesia. Program itu bukan buat belajar bahasa Indonesia Jadi aku nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali Terus bahasa Inggris juga gak jago Program itu sama mahasiswa Indonesia Jadi mereka jagain kita waktu kita ada di Indonesia One day aku diajak teman Indonesia pergi ke onsen Tapi onsen itu bukan kayak ada di Jepang Namanya onsen tapi airnya hangat terus pakai baju berenang jadi cewek dan cowok bisa masuk bersama daerah itu jarang ada orang jepang jadi suka dilihatin orang orang lokal gitu ya. itu ya onsen itu benar-benar ramai dan kelihatannya bagus kita enjoy banget sampai lupa waktu pas waktu aku sendiri Tiga raki-raki Indonesia dukati aku secara cepat. Terus dikuliringi mereka. seremkan Cuma aku aja deh. Terus salah satu raki-raki. Gerangku. pinggarku Padahal aku nggak tahu orang itu. Orang Indonesia baik dan friendly. Tapi itu kurebehan kan? Padahal gue nggak tahu lo. Di dalam otakku. Tapi waktu itu aku gak bisa turia, suaranya turun kaget dan takut. Terus di dalam air, jadi aku gak bisa lari. Sekitar aku gak ada tumangku, jadi aku mulai panik. Waktu itu salah satu tumangku nyangka kondisi aku, jadi dia datang ke sini terus tarik tangan aku. Jadi, jauh dari orang-orang itu Waktu itu, aku baru tahu Bukan semua orang Indonesia baik Ada yang tujuannya kotor Jadi, dari waktu itu Aku lebih hati-hati Jangan lupa di sini, luar negeri gitu Tapi, ini bukan Pertama kali aku ke luar negeri loh. Tapi kenapa Aku nggak di keseramatan suaranya orang-orang bilang Indonesia itu aman terus orang Indonesia baik jadi aku lupa peduli keselamatan itu bahaya sampai waktu itu aku pikir orang Indonesia baik Indonesia itu bagus jadi benar-benar sudi dan kecewa ini pengalaman aku di Indonesia Cuman sebagian aja, sorry ya. Ini pertama kali aku cerita kekurangan Indonesia, tapi walaupun ada pengalaman kayak gitu, masih aku cinta sama Indonesia. Jadi, semoga Indonesia lebih maju dan aman. Terima kasih banyak buat nonton vlog ini. Jangan lupa subscribe, comment, dan share. バイバイ。カリアンあ、